Semuanya ketemuannya, ame aku itu valentine guruku gamer, belajar ngegame, belajar hari ini kita akan memainkan sebuah game yang menjadi playlist terpopuler ke beberapa bulan ini, yaitu adorable home. Aku malah gak nyongko, nggak ya, nyongko banget, kalian bakal suka banget ame adorable home, which is itu adalah di luar nalar saya. Kenapa? Bukan karena meremehkan gaming. No, no, no, no, no. Aku suka banget sama Adorable Home. Tapi karena biasanya aku membawakan gameplay berat, kayak Detroit, kayak puzzle, terus point and click yang puzzle, dan lain sebagainya. Penonton setiaku, para siswaku semuanya menyukai hal yang lebih simpel ternyata. Adorable Home. Yuk, langsung tanpa asing asong lagi, kita lanjut. Press circle to eh, eh, Press circle to start Oke, okay. uh, Aku kehilangan semua progress kurek Jadi ya mungkin kita akan agak kembali ke sedikit lebih awal daripada kemarin Kemarin itu kayak kita udah dapat tiga poin kan? Nah... Ini kembali ke pertama lagi, tapi ya, kita akan lakukan hal yang berbeda, dan kita tentunya dapat kejutan yang berbeda juga dari adorable home. Yuk, langsung press pressure quickly, bam! Snow, snow, kamu semakin lucu, snow. Kita udah lama gak ketemu, dan kamu tampak semakin comel. Kangen banget sama kamu, snow. Snow, kamu embusku yang paling nacal safe, the safe ya. <laughs> See, wait a minute, oke. Okay. Re, kalian ketok nggak Snow Dendy Hah, -ha. tingkah pola kucingku yang satu itu memang tiada tara ha -ha. dek kene dek. Kamu itu ngapain Snow? Ah, nanti aja mandiin kamu aku malas. <laughs> Aku Wow, lucky channel reward. Accept. Accept. Kak Oke, okay. Asep 20 hearts ya. Kita di dunia ini hidup dengan cinta. Jadi kita tidak boleh menyanyikan setetes cinta pun di dunia ini. Itu cara kita bertahan hidup, kawan. Baik. Kita cek uh, rumah kita yang lain ya. Apa wis kebuka? Aduh, progresku hilang. Itu aku sendiri. Juga, kita harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Oke, oke, sudah love Accept all love. Kita menerima segala cinta dari berbagai negara. Nah, ini kita ya, lagi di teras. Hai, Feli! Feli, suamimu kemana? Feli! Tet, <tuh> Oke, kita mau beli makanan buat uh, suami kita ya, si Alex Dan aku tetap menjalankan ini dalam posisi jomblo <Shanglabat microphone> like Owl. Oke, kita beli apa buat si Alex? Biar dia kenyang, tetap sehat, dan tetap tampan rupawan hingga sore <officers versions> uh -uh. Apa ya? Hmm, aku ingin beliin dia itu toast and lamb Yes, of course Terus Main course nya udah ya Terus side dish Side dish seh Mungkin sing iso mengimbangi main course Dan tetap bergizi Apa ya Kalau tadi udah daging-dagingan Aku pingin sing ringan tapi manis Ya, egg roll Yes Dessertnya Manis tapi tidak boleh berat Apakah itu Puding Iya yes dan bento box eh? karena rumah kita interiornya lagi biru-biruan Galaxy bento box yes of course udah ya, food and boxes siap Bis kita bungkus besok buat suami kita terus launch item cat boxes <gasps> aku lupa kalau uh cat -uh. boxes ya kita random pilih yang mana ya cap-cip-cup kembangku, cup yes, kita dapat kucing baru namanya Max. Hi Max, Hi Max, kita mumpum rumah kosong banget ya. Kowe pingin punya satu lagi deh. Cap-cip-cup kembangku, cup yes, Tiger. Kita punya Snow, Max, and Tiger. Aku penasaran betapa kacau rumah kita setelah ini Setelah tiga ada tiga malaikat ini <laughs> Alright, alright Alright <gasps> Nursery? Nursery! Kalian tahu nggak ruangan apa ini? Ya, ruangan adik bayi Unlock kali ya? Unlock kali ya? Unlock dong Unlock dong, masa enggak dong? Take care, this wonderful baby. Baby, kita punya adik bayi. Nursery item. Oh my god, oh my god. Tapi adik bayinya datang dari mana ya? Ah, sudahlah nanti saja nanti datang sendiri. Um, buat adik bayi ini aku pinginnya. Like ini kiki terlalu lebay prasaku. Kaya ini sing ini deh, sing ini ya. Yes. Chair. Wih, uh, eh, ada dino swing. Dino swing dong. Yes. Dino swing. Iki pu, iki seniut layanan itu Oh my god. Ah. Uh, yang kau ya Allah. Strawberry arm chair. Tapi aku nggak kepingin sing. Uh, anak-anak banget. Aku penginnya tetap sing elegan. Aku pingin starry amcer ye, ye starry amcer. Wesh, terus ocean, oh, starry chair kita udah punya ya. Oke deh, lanjut ke section selanjutnya. Dino changer, egg changer, hmm rainbow changer, ocean changer. koe eh Hmm, putih ya, putih exchanger. Cocokan ini sih, lega ini ya, saya sudah sampai ini exchanger. ya, yes, tapi aku dileh. Makan pemenon deh, bawa exchanger, ocean changer, exchanger. Aduh, kenapa aku euforia sekali dengan nursery room? Oh my god, closet, closet, closet. Aku pingin ocean, ocean yeah Baby crib, malu Waduh, hebring banget ini. Apa ya? Ocean, ocean. Semua tema ocean ya. Aku ingin tenang di dalam rumah gitu. Ocean lamp. Yes of trust. Mat, baby mat, baby mat. Ocean, ocean, oceanan, ocean mat. Sementara ya, sementara aku masih suka banget sama ocean oceanan. <tuh> Mama, Hai ah, lucu, thing. Then ocean playset of course karena ya aku suka princess Ariel rek mulai Bian sampai Saiki. Tadi kayak ini ocean oceanan kok ini will be great right? Yes. Ah. Wall decoration. Hi, ocean friend. Ocean World Deco dan aduh pasti adik bayi senang yoyo pasang pasang pasang <tik> <tik> ada adek bayi ada adik bayi oh dinamai siapa oh, oh si si Vali dan Alex hmmm oh Siapa ya? Si, si, si, aku pingin Aduh, ini sakral banget nama seorang anak adalah doa Hmm Clayton, jangan Syabiru, jangan, jangan Nanti itu dikira niru-niru si, Siapa ya? Meanwhile Feli, Alex Digabung tadi, nungguin mo, mo, aku pingin se-narsistik itu. Hei, ayo cepetan, Kang Maker! Eh, uh. baby, baby, hey, <tuk> Valerie, Valerie! Iya enggak sih, Valerie, Valerie, Valerie, Valerie, Baby V Baby V, kok okay, enak ya Bon, Bon, jenengnya <laughs> coklat lang Char Charlie? Charlie? Ojo, ojo Delta? <tuh> Evelyn? Evelyn, baby E kan enak mm. Yes, Evelyn Wait, ini cowok apa cewek ya? Lah like, cewek tak namai Evelyn. Evelyn, Evelyn ini ku cocok di hatiku. Ah, Haniku pulang. Haniku uh -uh, pulang. Snow kamu cari aja ya. Aku punya adik bayi soalnya Ya, yeah. nursery. Uh, apa Evelyn sayang, iya sayang aku pulang. Eh, ada adik bayi. eh hey, dari mana kamu dapat masuk ngundur ya? <laughs> Karena papai rada sawo matang ya. Biar mirip papanya biar nggak dikira hak milik orang lain, Evelyn. Ini kulitnya kamu Oh, eh. Dapet dari mana <laughs> <tuk> cut, cut, cut. <tuk> Oh my god, it's so cute. Oh iya yeah, ya, yeah. se se se. Oh iya yeah. masih kekunci semua ya. Uh, baik. Mana main itu tadi? Bukan, bukan. Main. Kita akan menata kamar adik bayi biar adik bayi senang. Ya, yes, iya. Aku tidak mau jadi kursi nenek di situ ya. Dino swing, dino swing kayaknya bagus di sini deh. Uh lala. exchange of course here. Terus ocean closet di sini kayaknya. Ha -ha nanti itu dipindah aja uh, Ocean Cradle kayaknya di sini biar deket Pampers terus ini Ocean Ocean Lamp di sini biar nggak takut dia waktu bobo uh -uh. terus Ocean Playset di sini kayaknya bisa Gugu Gaga Gugu Gaga ah uh, Gugu Gaga no dan ini di sini terakhir oh enggak enggak terakhir sih ini di sini ya jadi ketika dia lihat atas lihat ikan oh, no. terus waduh full full tapi wes ada ini jadi enggak usah wes hmm, apalagi ya udah itu doang yang bisa kita tata sementara ini ah, lelautan ya ocean lelautan bagus bagus bagus Alex kamu tuh baru pulang ojo ojok pergi lagi sih besok ayo pergi nih uh, uh, besok ayo pergi nih uh, ini kau naksir ngapain ngefoto anakku ta baby i garden gardenan ini kisah sedian lah gak sih bisa di-unlock bisa entah apa ngurusin Snow dulu? kayaknya ngurusin Snow dulu ya, aku rukwawel soalnya si ngurusin Snow Snow tak mandiin kamu ya tilt the phone left and right Ah, angel kaya ta tablet ya hadah hadah, dia saja malas apalagi saya karet, ini dia pan lagi, c c c c, hmm hmm, hmm. oke, okay. ayo tahan ayo tahan, tahan, ya udah kan lagi, ayo snow, snow, setengah mati nih aku, hmm kon, as Ash. Setengah mati Wiki aku Iya Steady Steady snow Ayo talah Tambah love dong Tambah love dong Ayo dong kurang sedikit Satu love untuk mama Untuk mama snow Sayang Sini Iya Aduh Mati ke cakar ayaku. Ayo, Snow, nundang mari ah, Cepat Oke okay. Ritual kedua, merawat anak ini ya Cut the nails Gak <laughs> <laughs> aku nakutnya koceng bawet deh kalau Snow gini Iya uh. ya yeah, yeah. Oke, okay, we got one Nine to go Nine to go Eight to go Come on Eight to go enam, enam, Six to go hi hi hi, Ojo! Oh, ah! Sorry, sorry Kamu jangan gerak-gerak enam, -gerak, enam, eh. dah, memancing emosi jiwa, hmm. Sorry, ayo tangguh guys se. Wangs no? Aduh. Ah, try again. Here we go. Kamu tidak bisa lolos dari Mama ya. Oke. Okay. Hmm. Hmm. Ya apa sih? Sasa! Sasa! Suruh ninda Sasa! Sasa! Sasa! Sasa. Sasa. Oke, okay, tangan satunya. Empat to go! Four to go! Sasa! Sasa! Sasa! Sasa sambal mata! Eh, sih cici! Hiya! Mama tetap yang terbaik ngerawat kamu. <guluh> Mama tetap yang the best! The best person in life! <guluh> Asif! Kurasa satu ritual lagi ya Aduh iki nyayang Tapi yo angle Nyayang yo angel wes, Oke okay, we hear back Toil-toil uh, ya Kamu itu repot di toil dimana Ini lagu dubi Kamu itu repot Jangan pokong Pong-pong Aku penyayang kucing yang terbaik Balik-balik <laughs> ke cakar That's Oke, okay. mungkin kita akan unlock ruangan-ruangan uh, sebelah kita ya uh -huh. Kalau di episode yang sebelumnya kita sempat lihat garden Dan kita udah towo sama pemandangannya Kita bakal coba yang lain Setuju? Yuk, let's begin Kamar tidur udah ke unlock kemarin ya Garden udah Kitchen maybe hmm Bedroom be, ya Bedroom ya Soalnya kan kemarin Ada tapi kepus Ya sih kayak cek Alex dan Feli bisa tidur Nyenyak Unlock Please enjoy your bedroom Course, kasur yo. Aduh, milih kasur, ini, sing enak sih sing diita. Hmm, ini kayak enak yo rep ya. enak iyo. Alright, alright. Aku pingin sebuah ranjang yang cozy tapi gak alai desainnya. Klasik, Nah, wood green, wood green. Ya, ya itu, hmm, um, ini gak terlalu luxury. Wood green, wood green, yes. Nightstand, bed kita tadi mele sing coklat dan putih. Oke, okay, wooden bay ya. Yuk, okay, Ketok tenang, unu. Terus meja, nggak sih meja. Uh, self kayak yang ini ya. Oke, okay. terus classic nightstand, Sing coklat juga oke okay. Das Das ini Heki sumpah mirip ambek punya e ayahku Dark Modern Das Classic White Apa? simple yo. Ini e ya? Ya yeah. Nanti lebih elek yo tak ganti nerek. Ngomong-ngomong lebih komentar ya yeah. Please amine Oke, toilet. <laughs> toilet. Lek wong anu, ngomongne toilet anu make Meja rias. Make cariasku aku pengine sing simpel tapi yo gak lebay. Kaca, kaca juga dong. Iya, kaca yang begitu. Terus ini yang begini. De -de -de -de. Ah. Oke okay. So far so good I love it Wardrobes Yo wardrobe, Yo kak lepai rek kak Katalah yang lusuri-luksuri kak Ini Yes Lek desainnya lusuri kok aku malah terasa Berat ngonol Malah kak tenang lek aku White clothes stand mm hanger -hmm. ya Kang cek mod banyak be, Do you want to buy it? Ot oh, atau atau sing begini saja. Sing ini ini. Ya. ya, yeah. yeah, I think so. Kursi sing nyaman dong. Aku suka kelasoten di kursi. Jadi sing iso membuat kakiku naik di atas menurutku ya? Hmm. Iki iso sisak jani, shell chair iki Tapi... Coba... White cat sofa lah Ih, lucu banget Oke, okay, next! Karpet! Oh, karpet aku tetep share yang ini sih No debat isa, no debat No, no yang lain Benches... Bench, ya yeah. mm. Bedroom brown. Lah iki sumpah ini desain sultan banget iki. No, it's not my style. Ah, yellow yellow, coba. Nanti lelek geser nang warna liyane. Banana tree, banana tree. Monsteria Hmm. Um, aku pengine sing isok mengingatkanku kepada Indonesia, yaitu the godong gedang ya. Yeah atau godong gedang faces ah lucu colorful faces yes oke okay. lights lights of course yang ini no debat iya, yeah. toys toys ini kayak empus biasanya karena kamar anak kita laut-lautan ya baby A? kita blue lantern fish. Oke, okay. saatnya menata. Hai Owl. Oh, it's cute. week Salam ya untuk Harry Potter and Hogwarts and love for the more. <laughs> seharusnya kita tidak boleh menyebutkan nama itu. Oke, okay. oke, okay, kita akan menata kamar tidur kita untuk menjadi surga bagi Feli dan Alex. Yuk, lanjut! A bedroom, bedroom, iya, bedroom ya. Terus, wooden night ini taruh. Bagus mana yo di, di sini ah oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. terus self wadah sepatuiku yo ojo cedek ranjang ta di ini ya. terus nightstand ya ya ya ya, ya. nightstand di situ meja uh sangat mengenai hati kawan-kawan lemari lemari tak taruh sini ya ya ya ya ya ya ya terus toilet taruh ya nggak cukup dong Se ngecek sih ngecek Apakah nightstand nya kita butuh satu atau dua ya kok eh woi oh, sih berarti begini ini ditaruh di sini ya ini lebih baik ini lebih baik White dress, banana tree, sepertinya di sini, iya. Yeah. Terus kucing, iya. Yeah, of course. Terus ini di di sini, iya. Yeah, ceda, ceda ambil sofa. Terus bench, bench di sini. Terus Ves ah, Aku bengong Dilema Tapi taruh sini Ya yeah. Matching Classic lamp Salah Classic lampnya taruh sini Terus Yang mana tadi Ini Itu Taruh sini Iya yeah. Nice pick. Terus mat, uh -uh, of course kaca. Waduh bingung TPN di kaca ini wah tidak bisa kita taruh kawan. Terus terus terus. Ini juga guys oh bisa bisa. Emput sih ya TPN TPK Nep. Ya ya kacanya nggak bisa ya lah. It's okay iya iya mereka lagi dek kamare adek bayi ah ha, bayi halo lucu saya rekomenos yang banyak dek gameplay ini kalau kalian memang suka dan pasti tak terus nolak kalian suka kan aku kan suka baik sama orang oke okay, Alex kamu coba pergi sekarang oh kamu lo baru pulang Oke, okay. mm, besok atau di episode selanjutnya, apakah yang harus kita buka, ataukah garden lagi untuk mengulang pertemuan pertama kita? Bathroom, kamar mandi, kitchen, dapur, farm, uh, kebun ya, kebun kecil kita. Farmiku kayak lebih tanaman yang iso bertumbuh dan kita petik untuk dimakan, Ono. Millio. Di kolom komentar bilang, oh kak bukaan ini, bu, bukaan ini, bukaan itu Komen no di bawah, nanti tak buka no tak turuti request terbanyak pokoknya Guys okay, ya, untuk episode kali ini, saya tak closing di tempat keluargaku yang sejahtera ini ya, berada Oke, okay, see you till the next video, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah.